teman-teman, wah lihat teman-teman, bentuknya unik, wow ada wadahnya gitu ya teman-teman. Wow. Hai, hai, hai, assalamualaikum teman-teman. Kakak sedang ngabuburit nih, di dekat rumah aja ya ngabuburitnya. Tak usah jauh-jauh Kakak sudah bawa wadah ajaib kakak nih teman-teman wah, wah, wah lihat teman-teman Kakak mencari harta karun Tapi malah menemukan kotak catur gitu ya teman-teman ya. Lihat teman-teman Kita dekati ya teman-teman Kita ambil atau kita buka dulu ya wadidaw lihat teman-teman ternyata ini kotak catur ajaib teman-teman wow wow wow lihat teman-teman wah wow, ini dingin sekali teman-teman ada es krim Frozen. wow rasa cotton candy hmmm hmm, hmm comelnya oke kita ambil ya teman-teman wah alhamdulillah banget nih kakak ngabuburit tapi malah mendapatkan es krim ya teman-teman lihat ini ada es krim hula-hula teman-teman rasa tapi ketan hitam gitu ya teman-teman ya wow sepertinya ini rasanya mantul wah oke sudah dua ya teman-teman ya kita ambil lagi ini rasa apa teman-teman lihat ini es krim pedal pop banana boot oh, ini lihat teman-teman ternyata ini bentuknya seperti bentuk pisang wow ini jajanan yang unik teman-teman Es krim unik ini benar-benar harta karun unik ya, teman-teman. Oke, di-subscribe dulu dong, teman-teman. Makasih. Lihat, teman-teman. Ada es krim apa ini? Wah, wow, ada es krim Happy Cow lihat. Ada gambar sapinya. <guluh> Oke, gimana kalau kita buka ya, teman-teman? Wah, lihat, teman-teman. Ini sebelum meleleh kita harus buka dulu ya, teman-teman. Kita buka dulu. teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman Wah lihat teman-teman Wow mantul-mantul Ini ada Snow ya teman-teman Wadidaw Lihat teman-teman Wow wow wow Manis ini ya teman-teman ya Mantul-mantul teman-teman Wah kakak mau ngabisin es nya dulu ya teman-teman Nanti lanjut cari harta karun lagi Oke kakak mau habiskan dulu Alhamdulillah kakak sudah makan es krim <laughs> Enak teman-teman Wah wow, yang ini harus cepat-cepat disimpan di kulkas ya teman-teman Nanti keburu meleleh Oke kita lanjut ya teman-teman Wadidaw wadidaw lihat teman-teman Kakak menemukan pohon yupi Wow wow wow mantul-mantul Lihat teman-teman ada Yupi Gummy Breakfast Wow Ini lihat teman-teman Ada sandwichnya Wah Sepertinya ini Berisi permen Yupi Yang bentuknya unik-unik <laughs> Oke kita simpan ya teman-teman Isinya banyak ini Bisa dibagi ke tetangga-tetangga ya <laughs> Oke ambil lagi teman-teman Lihat teman-teman Ini permen Yupi Little Star Wow ini bentuknya bintang Siapa yang mau lihat Oke coba kakak buka ya teman-teman Lihat teman-teman Bentuknya bintang Wow oke kita cobain Bismillahirrahmanirrahim benar-benar unik ya teman-teman ya. Oke, kita simpan dulu, kita lanjut nanti ya teman-teman. Ada lagi teman-teman. Lihat ada permen Yupi strawberry kiss. Wow, bentuknya love. <gifosi> unik ya teman-teman. Wow, ada lagi Yupi CDJ bentuknya kotak-kotak rasanya buah-buahan teman-teman wow harta karun yang unik ya teman-teman oke kita simpan yo yo yo lanjut lanjut kita cari-cari cari-cari Yupi Dimana Yupi wow, wow wow wow wow apakah di bawah pohon pisang bukan teman-teman di mana ya wow wow wow lihat Teman-teman, ada di semak-semak Lihat, ada jajanan taro wow jumbo sekali ya teman-teman Oh, isinya banyak ini Siapa yang mau <gifat> Oke, kita simpan ya teman-teman Lanjut, ada apa ini teman-teman Wow, ada harta karun yang unik lagi teman-teman Lihat, ada Lemonilo Wow, enak ini teman-teman Lanjut ya di mana lagi ini dia teman-teman lihat ada snack tostos tostos wow rasa jagung teman-teman oke kita simpan ya teman-temannya oke lanjut lagi teman-teman di mana ada ada ada yupi apakah di sini apakah di situ <tos> lihat teman-teman kakak menemukan harta karun Teman, ada apa aja teman-teman? Ya, wow wow wow, ada jajanan milk kuat. Wow, rasa coklat dan susu. Lihat teman-teman, ada gambar macannya. Wow, supaya sekuat macan ya teman-teman. <guluh> Oke, kita simpan. Kita harus simpan di kulkas biar lebih enak ya. Oke, ada apa lagi? Wow ini ada Yupi Gummy Pizza teman-teman Wow unik ya teman-teman Harta -teman. karun unik <laughs> Oke ambil yang ini lagi ya teman-teman Wow lihat teman-teman ada Yupi Wow Yupi Burger Wow ini apa teman-teman Wow Yupi Mini Waffle Sandwich Wah kakak penasaran nih bentuk yang ini Coba kakak buka dulu ya teman-teman lihat teman-teman bentuknya unik wow ada wadahnya gitu ya teman-teman wow bentuknya segitiga seperti sandwich wow oke okay. kita coba makan nanti ya teman-teman kita simpan dulu lanjut ya teman-teman wow lihat teman-teman ada jajanan jelly lagi wow bentuknya unik ini bentuk paha ayam dan bentuk tentang goreng <laughs> oke okay, mantul Ambil lagi ya teman-teman Wow ini ada jajanan jeli gam Wow rasa agar ya teman-teman Agar-agar jelly gitu ya teman-teman Ini ada lollipop Lollipop alapan libel Hmm mantul-mantul Oke lanjut ya teman-teman di mana lagi ya Kita cari di semak-semak lagi ya teman-teman ya di manakah? Di manakah? Di situ ternyata. Wow wow wow. Lihat ada apa ini? Apa ini teman-teman? Wow, ada marshmallow strawberry. Wow, mantul. simpan jangan sampai ketinggalan. <laughs> Oke, lihat teman-teman, ada jajanan cokolito. Wow, edisi Nobita dan Doraemon. Wah kakak paling suka Doraemon. Abisnya dia gemoy. <laughs> Oke simpan. Lanjut lihat ada jajanan sosis boboiboy. Rasa daging ayam teman-teman. Wah mantul-mantul. Kita ambil ya teman-teman. Ini ada tiga yang mau. Oke tulis di kolom komentar. <laughs> Oke apa ini teman-teman? Wow ada jajanan coklat chip. Si Mang sedang makan sarapan. <laughs> Oke, okay, kita simpan. Lihat, ada marshmallow karakter bebek. Wek, wek, wek, wek, wek. <laughs> Lek, kita simpan. Wow, terakhir ini teman-teman. Ya, Lihat, ada lollipop, my little pony. Hmm, gemoy deh, teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah mau waktunya buka puasa Makasih kalian sudah nonton Semoga kalian terhibur ya teman-teman Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen Aktifin juga tanda loncengnya teman-teman Dadah